Nah, ini kawan, inilah rumput-rumput jadi-jadian. Buat kalian yang belum tahu, nih. ini rumput jadian ini. karet, ini karet. Bisa seperti ini. Dan cara pemasangannya menggunakan gum atau lem iPhone yang digunakan lem iPhone. Lem iPhone untuk dipilihkan dengan iPhone dan bentuknya seperti ini nih belakangnya ini depannya seperti ini untuk daun-daunnya ini karet nih ini karet ini pun karet kalau ditarik ini karet ini daun-daunnya nah ini hasilnya setelah dipasang seperti ini, hasilnya seperti ini, dan ini kalau lembarannya itu kayak gulung-gulungan tikar itu mungkin 5 meter lah, 5 meter. Ini hasilnya, pasangan. apa Ini hasilnya, dan saya posisi ada di Malaysia, ya, Bukit Jaring.